Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake Teman berkeluh kesah tanpa resah Oke, melanjutkan definisi psikologi sebelumnya Yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan proses mental yang menyertainya Kali ini aku mau nge-explain apa itu mental manusia So, tonton sampai selesai buat kamu yang penasaran jadi seperti biasa aku ngambil dari tiga kamus ya guys ya. Karena jujur agak sulit untuk mencari definisi mental yang menurut aku bener-bener menggambarkan gitu. Kita perlu, aku perlu waktu untuk bener-bener mencari tahu dan menurut aku pada akhirnya terwakili dari psikologinya ada. APA itu singkatan dari American Psychological Association ya. gitu. Di sini ada dari ada dari kamus yang dua dua, dua dua jenis kamus dua kamus. Nah, di sini dari APA mental adalah referring to the mind or to the process of the mind. Nah, proses mindnya ini di explain seperti thinking, feeling sensing dan hal lainnya, gitu. Oke. Okay. Jadi pada akhirnya, contoh proses dari mind ini adalah thinking, feeling, and sensing. Oke. Okay. Kita kita kunci dulu definisi itu karena nanti ada mind juga di sini. Dan Merriam Webster ngebahas tentang mental ini adalah berhubungan to the mind, berhubungan dengan mind, especially to the total emotional and intellectual response of an individual to external reality. Di sini kayak proses di sini kayak thinking, feeling, sensing gitu kan kepada total emosional dan intelektual respon, respon emosional dan respon intelektual kita dari individu ke realita yang lagi dihadapi. Jadi proses berpikir di dalam untuk merespon, keluar kurang lebih kayak gitu, dan Collins membenarkan itu dengan bilang bahwa mental relating to the process of thinking jadi pada akhirnya mental adalah proses yang terjadi di pikiran. Yang nanti jadi penentu perilaku yang ditampilkan. Gitu. Jadi ingat kalau misalnya di... Apa namanya? Di... Ngobrolin soal perilaku gitu kan Ngobrolin soal perilaku Perilaku di psikologi itu sangat dalam Ngegalinya itu sangat dalam Jadi dari perilaku kemudian turun gitu kan Kita gali sampai bisa tahu Pada akhirnya proses mentalnya itu seperti apa Nah ini ngedefinisiin proses mentalnya jadi yang diukur tuh pada akhirnya adalah proses mental yang terjadinya Ketika ngobrolin motivasi di video sebelumnya Maka nanti yang diukur adalah durasinya Nah proses seseorang bisa mempertahankan atau kehilangan durasi motivasi itulah Yang terjadi di mental Bisa dipahami sampai sini Jadi mental pada akhirnya adalah Proses yang terjadi di dalam diri gitu, mental adalah proses yang terjadi di dalam diri yang sebenarnya bisa jadi kita nggak sadar. Mostly kita nggak sadar, mostly nggak sadar gitu lah. Sadar-sadar, udah jadi perilaku aja. Tahu-tahu perilakunya nangis, orang lihat perilakunya nangis, tapi dibalik nangis ini ada proses mentalnya. Nah, proses mental inilah yang ngedefine pada akhirnya nanti bakal nangis gitu. Misalnya, kucing peliharaan mati. Mati, terus sedih, jadi nangis Bisa, diputusin Jadi sedih, nangis Oke, lihat perilakunya bisa sama Tapi alasannya beda, yang satu kucing peliharaan mati, yang satu diputusin Dan proses mental untuk kucing peliharaan mati dan diputusin pun bakal beda Kebayang? Jadi mental pada dasarnya adalah proses yang terjadi di dalam diri, terutama proses yang tiga hal ini, nih, seperti thinking, feeling, sensing. Yang lainnya masih banyak banget ngobrolin soal memori, ngobrolin soal mood, atau apapun itu yang terjadi di dalam diri. Nah, itulah yang aku maksud dengan mental di sini. Seluruh proses yang ada di dalam diri, seperti mikir. Ngerasain, dan hal lain sebagainya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, okay. apa yang kamu pahami? Coba tulis di kolom komentar, kita ngobrol, oke? Okay? Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.